Selamat pagi! Selamat pagi! Uh, pagi ini rekan-rekan kita dapat informasi adanya penemuan mayat berjenis laki-laki, anak laki-laki di daerah Desa Sungai Batang, Kecamatan Bekalis. Jadi, sesuai dengan keterangan saya saksi dan yang ada di TKP, kita mencurigai adanya satu orang laki-laki yang diduga sebagai pelaku pembunuhan anak. Yang mana diduga pelaku jarak rumahnya sekitar 2 meter, jalan TKP Pagi ini kita akan melakukan Penangkapan terhadap pelaku Jadi, dengan alat bukti yang ada Saya tanyakan kepada Rekan, siap? Siap! Ya. Secara teknisnya, kita akan bergerak dengan menggunakan mobil Kemungkinan informasi yang kita dapat di lapangan, kalau diduga pelaku masih tidur, jadi nanti kita bagi 4 tim, 2 orang belakang, 2 di samping, 2 samping, dan 2 orang di depan. Kemungkinan pelaku tidur di kamar sini. Jadi antisipasi karena di sini ada pintu, pintu sini jendela, dan ini pintu depan. Nanti saya dan kap tim akan masuk melalui pintu depan, ke ya, uh, kemudian yang lain stand by setelah ada suara dari kami yang belakang silahkan merapat ke sini Astur. dan yang ini ke depan mengerti? siap <tuh> oh, nanti senjata panjang siapa ya kita laksanakan assalamualaikum, selamat pagi rekan-rekan pagi ini kita akan melakukan penangkapan terhadap yang diduga pelaku pembunuhan atau kekerasan terhadap anak. Informasi yang kita dapat pagi ini bahwa yang diduga pelaku berada di rumah. Jadi pagi ini kita akan berangkat ke sana dengan menggunakan dua kendaraan. Yang pertama nanti utamakan keselamatan diri dulu, ya. Jangan sampai nanti pelaku ada membawa tajam yang bisa membahayakan diri kita. Yang kedua. Jika dia melawan, saya rasa kita akan lakukan tindakan yang tegas dan terukur terhadap yang diduga pelaku. Ya, karena menurut keterangan saksi dan TKP di lapangan bahwa uh, yang diduga ini adalah pelaku pembunuhan tersebut. Mengerti ya? Siap. Doa mulai. Doa, selesai. Setelah depan. Krek dah oke sip jalan lah sip Lagi ini kita akan melakukan penangkapan terhadap yang diduga pelaku. Saat ini yang diduga pelaku informasinya berada di rumahnya. Kita ada dua tim sedang ke TKP. Jadi mudah-mudahan informasinya A1 dan kita bisa mengamankan pelaku pada pagi hari ini. oke okay. oke Saat ini kita sudah mendekati rumah yang diduga pelaku. Nah, dalam hal ini kita akan laku langsung melakukan penangkapan terhadap yang diduga. Satu mobil sudah mengintai depan. Ya. Ini rumahnya. Ini rumahnya, Ini rumah. Ya. Ini ini ya. ya Dapat. Jangan-jangan, Jangan-jangan, jangan-jangan! Keren, aman, bukan? Keren, aman, bukan? Keren, aman, bukan? Di mana barangnya kau letak? Di depan itu. Di mana barangnya kau letak? Di Pak. Hah? Di kon, Pak. Mana? Kerja, kerja. Si, si. Di mana barangnya? Itu, Pak. Ini ya, Ini. Ya, ya. Ini yang kan? Pak. Ya. Bap. ya. ya bap. lagi. Ya, Kita empat Nampingnya empat ya, ya, eh, Ini apa ini? Cere, cere, cere. tersangka, tersangka sangka ini apa ini? Ini apa ini? Ini ini? apa ini? Ini apa ini? pak apa ini? tahu pak eh, Ini apa ini? Tahu saya, ini apa ini? Tahu saya, tahu saya, eh, ini tengok tuh Ini tengok tuh. Ya tuh ini? apa ini? apa ini? apa ini? Ini apa ini? Ini apa saya pak apa ini? Ini apa ini? pakai? apa Sabu hmm. punyamu ya? iya pak. Gimana kau pakai? Hah? Di mana? Hah? Perte perte kau perte, iya iya. Ini ini. Oi. Oh ah kita lihat itu apa ya pak ini punya siapa punya saya pak hah punya saya pak punya mu ya pak bisa pakai mu oh. ini punya betul ya pak kapan terakhir pak pakai? semalam pak tidak pak rt kita sudah temukan tuh ya yeah. Eh, boleh aja bang oke okay. oh ayo menikmati. Selamat menikmati. Kau setelah selesai Kemudian, sedikit PKP Kemudian Tempat, tempat berkata tolong tolong ini yang menjadi dasar kita pemeriksaan kemudian sebelum kita nah, ini hasil pemeriksaan akhirnya bahwa dia lah yang melakukan pembunuhan terhadap nah, kita. kemudian dengan kecemasannya itu langsung saudara rw menangis sesuai dengan fakta di lapangan yang hasil forensiknya bahwa itu juga tangannya hampir putus dari semua ada temukan beberapa barang yang kita temukan yaitu parang, kemudian pakaian dan kemudian sandal. Nah, sebuah forensik forensik terhadap anatomi tubuh itu calon tersangka. di uh, gen dari korban. Itu ya, yang dibantu juga oleh dari uh, dinas 1850 di mana saudara bawa oleh saudara RI 15.00 kepada saudara Y. IN. Ini ke lokasi TKP saudara RW disuruh membuka baju. Nah, nee, nah,